Yang pasti malam ini makan telur ceplok pakai nasi makannya pakai kerang asam. Oh iya. Kita ngevlog hari ini ke sesetan. Sayur, Waduh nah. mestinya kerang asam mestinya oh. kerang Masam, asam ya. nyambung, Bandung. Kerang asam sudah. Udah kan udah, udah udah di vlog. Berarti makan telur ceplok pakai nasi sayurnya sayur asam. Ngevlognya kan di sesetan kalau itu Galing kita keliling Mali. Bersama Jagir ngeling kita network toleng. Li nge -ling. bersama Jagir malam ini, kita masih kasihkan. Mau rame-ramean, kita jalan-jalan salah satu seniman besar Bali, dan, dan dari lah ya dia. dia waduh, bang, bah, uh, dibilang selebritis, juga selebritis, public figure juga, budayawan juga uh, yang pasti banyak sekali ilmu yang akan didapatkan dari beliau dan informasi yang mendapatkan dari beliau pastinya malam ini, kita coba-coba bertanya-tanya sedikit-sedikit mulik-mulik supaya teman-teman yang di luar sana, yang ada di seluruh Nusantara ini maupun luar negeri lah? Boy jangankan luar negeri, dalam negeri, istilahnya interlokal lokal wui semuanya lah pokoknya ya kan Bang Malam ini tetap nah. stabil stabil ah, stabil penyupirnya, penyupirnya. Oh, Om iya, iya, Jagir ya. ini kita nah, ya. stabil pokoknya dia trabajar. standar satu standar dua nah, ini Dziękuję. selalu dia nah, apa, apa pasangan abadi ya kan <laughs> Ya udahlah pokoknya lihat nanti yang pasti malam ini kita kasih kasihkan, gak usah dibuat tegang, karena capek kalau tegang mulu loh. repot. Mungkin di tiang, Seperti tadi kita bocorin, bahwa kita malam ini akan ada wawancara sedikit sama sekali ngulik-ngulik. Beliau adalah budayawan, seniman juga public figure di Pulau Dewata ini. Kayaknya malam ini juga pas bertepatan ada salah seorang atau siapa kita nggak tahu lah. Ada yang ulang tahun. Kalian makan-makan enak -makan. Kayaknya nih, bau-baunya bau banyak nih. Sedap nih. Tahu nggak di mana? kita ada di gases sesetengah legend nih legend oke okay? kita nanya sama beliau nih yuk coba mana ya doh gimana ini, enak ini. enak itu mana mana enak ini gini gini aja dah kita dari tim ngeling neling <laughs> itu yeah. ngeksplor keliling yang ada di jadir channel kita ngeksplor yang ya, yeah, yang tidak biasalah, maksudnya keluar tuh ya, yeah, yang pasti kita mencari sesuatu yang akurat, yang yeah. bisa terpercaya dan punya sesuatu yang edukasi dan yeah, yang yeah. pasti menginformasikan untuk kaum milenial zaman sekarang juga yeah. biar dia nggak lupa aja bahwa kehidupan yang sekarang tuh bukan hanya milenial aja tapi basic rootsnya istilahnya budaya dan tradisi inilah karena bagi kita tingling percaya bahwa Adat dan tradisi adalah akar dari budaya itu. Ya, ya. Bisa diperkenalkan langsung uh, Pak Mang siapa? Ya, uh, Semetoneling, ya sahabat semuanya. Adik yang idra wirawan Komang sering disebut dengan Komang Gases, nih. Iya. Ya. Komang Gases di kami berlokasi di Jalan RSC Setan, RSC Setan dan Pasar Selatan. dan di mana kami selama ini memang dari leluhur sampai sekarang komitmen melestarikan ada tradisi budaya Bali bahkan Nusantara. darah memang kami dari uh, ketua, dari luar sampai sekarang memang masih tetap mendikari pencarian budaya dan budaya tapi bukan hanya budaya tapi lebih banyak kesenian juga ya, ya mengangkat kesenian-kesenian mengangkat kesenian tradisional itu sendiri ya. atau mungkin ada yang dieksploritasi sama Masukan-masukan dari kesenian luar enggak, atau khusus untuk hanya kesenian? Ada, kita sempat berinovasi, berkolaborasi, silahkan yeah. uh, dalam artian kami memang basicnya adalah seniman tradisional. Yeah. Seniman tradisional tetapi dengan adanya perkembangan zaman, kami berkreativitas, berinovasi terus, memadukan antara kondisi dengan modernitas. Sehingga kami sering membuat sebuah-sebuah karya, contohnya membuat... Salah satu karya Ogokoh. Nah, karya Ogokoh biasanya kan basicnya tradisi itu ya, uh, bercerita dari cerita Mahabharata, da, Ramayana, etiasa purana. Tapi sekarang yang kami kembakan adalah Ogokoh modern, pop pop, lebih benar -benar milenial lah. Lebih, lebih milenial ya. bisa diterima oleh kalangan banyak. Tapi tidak merubah ya. dari akar ya, itu sendiri ya. Betul, betul. Eh Pasraman Gases ini hmm. berdiri awalnya 1990 bener? benar. Benar, benar. Oleh Bapak Pak Mangku, Dokter Andes, Pak Wayan Chandra gitu ya, almarhum almarhum mahasis. ya, itu orang tua ya, orang tua ya dari situ baru diresmikan sekitar ya. tahun 2016 atau 2016 gimana? Ya. itu ya. baru Buat dayasan. nah dari panjang antara 90 beli ya, sampai 2016 itu berapa tahun itu beli? <laughs> kenapa kok di tahun 2016 itu baru disahkan atau gimana? Atau? memang kita berdiri tahun 90 Ya. Kalau dulu kan tidak ada begitu yang memenangkan sebuah legalitas ya beliau. Dan meningkat sebuah legalitas bahwa apapun dalam kesenian boneka dapat Kita abad dan sebagainya. Namun saat ini kondisi zaman berbeda hmm. Segala sesuatu hal, tindakan harus mesti didata, dicatat. Oleh karena itu 2016 Boneka kita melegalkan sebalik, Ike, di Sargses Bali Boneki di hukum dan HAM. Ya kan kita bawa kita ubis. berarti udah dari hukum dan hukum resmi yang sah berarti resmi ya kan ya? tujuannya tidak ada lain adalah supaya antara hubungan kami di masyarakat dan termasuk dengan pemerintah bisa di, di, di, disinergikan dengan baik. Karena sekarang niki apapun segala tindakan kita harus tetap melapor. Iya. Harus, harus harus ada badan, hukum ya badan ya hukumnya lah. ya lah. Hukumnya ya. Iya Biar nggak sembarangan main-main gini badan, aja apalagi ya. di era sekarang lah. Yang katanya masih pandemik ini betul, masa. Ya. Kalau boleh tahu, andai kata ada orang luar kira-kira pingin istilahnya, ya berguru lah istilahnya ke sini. Sangat istilah. welcome. Sangat dulu welcome. Waktu bapak masih hidup, ya kan? Banyak. Bahkan karya-karya dari Gases ada di Museum Kali Eropa, di wow. Eropa. bisu karya-karya kami bersinergi waktu zaman zamannya bapak biasa, itu masih. Bahkan ada tamu-tamu dosen dari Australia belajar ya. membuat patung. Mereka ke study tour juga begitu juga. ya menjadi mereka bertukaran ilmu Benar, juga bahkan kampus-kampus yang ada di Bali kebanyakan mereka setelah dibandingnya ke sini membuat wadah, belajar belajar sesuatu hal tentang seni bahkan dijadikan sebuah penelitian ya kan, umpok yang bisa diminimaliskan yang bisa disederhanakan, namun tidak murah malam, belajar tentang tatanan luar, luar biasa kita membuka semua ruangan itu ya. dari masyarakat umum bahkan dari dunia akademis berarti welcome semua ya Ketan. siapapun, nah kawan-kawan ya. siapapun ingin ya ingin memperdalam ilmu kanuratan yeah. untuk tentang masalah. Makanya <laughs> <Bahkan laughs> lagi satu kita berkeinginan. Yeah. Semoga direstui. Wah, wow. ya, kalau di saya saya yakin kalau sudah me.. me kita melakukan sebuah sesuatu yang positif, pasti alam akan mendukung frekuensi ya, itu ya. tidak mungkin alam itu yakinlah lah makanya dari dulu, dari tahun 90 sampai sekarang, Niki kita memang benar-benar berdikari sendiri ya. tidak terlalu memendingkan dana donatur dari siapapun memang kita bekerja, bekerja berkarya dari kita, untuk kita, untuk kita semua kamu telah keusahaan nanti menjadi seorang guru, ya, menjadi seorang panutan ya. kamu bukan hanya satu status sebagai mengajar. Tapi mendidik, melatih, mengevaluasi serta mengayomi. Ya, kamu memiliki sebuah ilmu bukan hanya sebatas apa yang kamu miliki kamu transfer. Tapi kamu harus bina sebaik mungkin dia pelajari segala sesuatu hanya sesuai situasi kondisi yang ada. Nah, ada tiga hal yang harus kamu kuasai, nah, kemampuan, keahlian keberanian. Kalau orang mampu, belum betul ahli dong. Kesabaran maksudnya. Nah, Kalau sudah sabar, pasti ada keberanian, itu sudah masuk. Emosi dah. Keren, keren, keren. Okay. Makasih banyak, nih, Beli buat ya. malam ini. Mungkin Mbak Asi mungkin pertanyaan-pertanyaan kami dari Tim Ngeling, tapi paling tidak, jujur dari tim kami, kami mendapatkan sebuah ilmu yang di mana ilmunya, nggak bisa kami dapatkan di mana-mana.